Kekasihku Apa salahku Setan Apa juga Dosaku ini Kau diam-diam Bermain Api Mengkhianatiku lingkung di belakangku bukankah ku selalu Aku I do.